Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, hari ini kita akan memulai kuliah evaluasi pembelajaran tentang konsep dasar evaluasi. Ada yang pernah mendengar apa itu? Evaluasi Pernah? Pernah ya? Apa ah, evaluasi Apa sih? Evaluasi secara umum Yang anda tertahui Ambilan keputusan Apa lagi? Penilai Penilai Dari solusi Oke Ada lagi? mempa yang memperbaiki memperbaiki memperbaiki apa satu objek apa perbaikan oke okay. perbaikan semuanya benar semuanya benar namun demikian kita mesti memperdalam artinya dari beberapa ahli Pendapat-pendapatnya Oke okay. Pada pembelajaran kali ini Coba dibuka masing-masing uh, file-nya yang sudah saya berikan Dalam pembelajaran kali ini Anda diminta untuk Satu Menjelaskan pengertian, pengukuran, penilaian Dan eva, Yang kedua menjelaskan kedudukan, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Yang ketiga menjelaskan penilaian perbedaan, ya, perbedaan penilaian, pengukuran dan evaluasi. Yang keempat tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Berikutnya yang kelima menjelaskan jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang keenam prinsip-prinsip evaluasi dan yang ketujuh menjelaskan kegunaan. Evaluasi pembelajaran Nah itu Untuk dua pertemuan kita Saat ini Untuk sekarang berarti Kita nomor satu sampai dengan Tiga ya. Jadi konsep evaluasi itu sebenarnya Ada apa tadi ketemu Kumpulan Penilaian Penilaian Evaluasi Evaluasi atau pengambilan Ada yang sudah membaca mungkin apa itu pengukuran? Ya. Proses membandingkan suatu keadaan dengan hasil yang bersifat kuantitatif yang bisa diukur. Kata kuncinya satu. Kuantitatif. Kata kunci dua. Ada? Perbandingan. Oke, apa-apa. yang ketiga ada alat. Ada alat. Uh, ukur. Terus, pertama kuantitatif, yang kedua ada perbandingan, yang ketiga alat. berarti ciri khas pengukuran itu membandingkan suatu alat ukur. Dina, yang diukur. Yang diukur, yang diukur. Yang diukur Atau sesuatu yang Akan diukur Hasilnya Angka ya angka, angka. Sudah bagus Berikutnya penilaian Apa itu penilaian Proses pengukuran yang Hasilnya itu bersifat Kualitatif atau makna Oke okay. Kata kunci pertama adalah Kualitatif Kategori. kategori kategori bagus kategori kategori ya tiga apa based on hasil pengukuran, pengukuran. bagus ini nanti hitung hasil pengukuran jadi raw materialnya itu hasil pengukuran dinyatakan ada apanya tuh, kriteria, kriteria. kriteria. betul kriteria dua printer, ada lagi printer, kata kuncinya printer, materialnya dari mana hasil hasil ketiga ya hasil outputnya apa System tujuan, oke okay. tujuan-tujuan itu kan kriteria ya? keputusan, keputusan sifatnya sifatnya kualitatif kualitatif ini konsep dasar umum konsep dasar yang masih umum ya nah lalu bagaimana kaitannya antara pengukuran penilaian dan pengambilan keputusan? ada yang bisa memberikan gambaran kaitannya hubungannya apakah dia baik-baik saja? <tuh> Umum skala, umum lalu penilaiannya? Ya, uh, ada, ada, yang ada suatu hasil dari Oke, ada lagi mungkin? Yang lain? Ya, oke, kalau dari kursi -kursi, uh, yang ini dari ketiga ini berurutan dan sistematis berurutan. Oke, kita satu berurutan. Sorry. dua sistematis masih nggak Enggak ya, hmm. nah, ya. Hmm. oke okay. apa lagi berurutan sistematis berurutan berarti maksudnya berurutan apa yang satu tidak boleh mendahului yang lain mana yang pertama kali lahir pengukuran setelah pengukuran nah, ya. terakhir sistematis. maksudnya sistematis Oh ya teratur, Ter teratur dan terkait saling terkait. Jadi kalau kita bagusnya yang pertama kali dimulai pengukuran, pengukuran. Kemudian setelah itu penyajian data Setelah itu baru dia yang akan kita pelajari satu semester. Oke. Kita review satu-satu ya. Jadi kedudukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi di sini sudah jelas ya? Perbedaannya apa pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Ini kan kedudukannya nih. Dia posisinya, posisinya jelas ya. Posisi menentukan prestasi, posisi menentukan prestasi. Ada pengukuran, ada penilaian, ada evaluasi. Kemudian perbedaannya, kalau pengukuran angka, penilaian kata-kata, kategori, kategori ya kualitatif, kategori. Evaluasi keputusan. Mengacu pada sebuah kriteria penilaian. Kalau baik, buruk, itu penilaian atau evaluasi atau pengukuran Penilaian, penilaian. penilaian. penilaian. penilaian. penilaian. Baik, buruk penilaian. Kalau uh, 180, Pengukuran Kalau lulus, gak lulus Evaluasi Bisa diberikan? Penilaian. Penilaian. Itu ya? Itu perbedaannya ya? ya. Yang keempat, kita tujuan yang terakhir. Apa sih tujuan diadakan? Untuk, untuk, untuk memperbarui sistem yang uh, kurang kurang tepat. Sistem, oke, okay. perbaikan sistem. Perbaikan sistem. Ada lagi? kekurangan Oke, ada lagi? Pengembangan Pengembangan, bagus Pengembangan <tuk> Memang benar <kadar>, ya? <tuk> Pengembangan <tuk> <Pembangunan. tuk> <Pembangunan. tuk> Ada lagi? Oke, semua benar dan memang inilah uh, fungsi atau tujuan untuk uh, memberikan sebuah keputusan ya keputusan sistem itu sudah baik atau belum atau sudah baik tapi perlu diperbaiki jadi ada tiga ya yang pertama sudah baik ya yang kedua sudah baik tapi perlu diperbaiki perlu diperbaiki baiki atau the person… yang ketiga diganti. ah diganti juga. pernyataan yang jauh lebih manusiawi ya. diganti atau replacement ya. yang dibilang jelek atau buruk lah. kurang kurang kurang mendidik. tapi kalau sebaiknya harus sudah diganti. sudah usah, oke. oke saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kita.